Waspadai Euro, US Diberpotensi Rebound. Secara umum, bias harian pergerakan Euro, US diterlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas sekitar area resisten.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.16832 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.16622. Sekian analisa forex untuk tanggal 23 Agustus tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212